bantai tamus atau jalan-jalan mereka takut. mau ngambil tank lagi, oh, kan? Ya, pasti. Tadi saya mikir kayak Silvananya ini bisa jadi support juga kan pemilihannya. Iya. Tapi kalau kalau, gua, be, kalau dia dipakai support hmm. dari Onik Prodigy supportnya nggak bisa ngepok ke arah belakang, ke arah depan, nggak. Oh, iya, Justru ini iya. yang berat. Iya, malah kalau misalkan sebenarnya kayak gini. Kalau misalkan tadi tank lagi, sebenarnya ini malah jadi apa ya kayak jotos-jotosan doang tandingnya. Iya, gak ada seni, iya gak ada seninya gak ada art of fight-nya karena gini karena gini uh, silvana support itu adalah tipikal support yang emang dia berada di lini depan dan dia juga kadang beberapa kali kita sempat melihat buildnya tuh yang kayak blade armor mm habis -hmm. take of Durant. terus memang betul nih onyx Prodigy mau yang lebih pasti aja mereka mau yang ngebers karena mereka melawan bahkan sekitar 4 mili dan valirnya ini bisa dipok sama kagura yang lebih uh, spesialnya lagi kagura seperti yang kita tahu dia dapat dengan mudah melakukan check-in bus ke arah uh, mungkin mid lane atau area-area jungle yang cukup um, krusial. Yeah. Sehingga nantinya teman-teman dari West Bandit lebih mudah diketahui informasinya. Dengan ini ya, raso-raso okay, raso, okay. raso okay. Dan seperti lagi kita bakal langsung masuk ke match yang di MBL season 3 setelah break season. Apakah para pemain dari tim MBL sudah mulai panas atau bahkan mereka banyak yang Udah kaku karena sudah lama tidak bertanding di MPL Seminggu bukanlah waktu yang cukup Bentar. cepat menurut gue cukup lumayan lama ya satu minggu. Apalagi kalau misalnya gak latihan. Tapi gue yakin dari tim XCN juga. onik berlatih sangat giat sekali. Dan kalau kita lihat sudah ada match pertama. Antara kedua tim akan memperbutuhkan poin-poin yang sangat krusial. Seperti kata Oji tadi karena ini menuju midweek ya. Udah dia masuk udah, udah masuk midweek. Mid tapi diarah top lane sana. apa coba diganggu begitu saja pergerakan dari seorang... So Sir Lens hampir saja, blue buffnya pokoknya mendiamankan dan ternyata satu panah Asmara Bross mendapatkan satu buah, buff dan bahkan first bot di amankan top lane oleh tim Moniki Esports. Sangat disayangkan dari seorang Kevin Z-nya yang cukup baik sebenarnya inisiasi ke arah purple buff milik seorang Ji Shunshin dari Sir fit Lens, tapi memang kondisinya tidak menguntungkan bagi seorang Kevin Z. <laughs> Itu nil ketahuan tadi, bagian sebelah uh, top ya, push ya. Oke. Okay. Ada, ada rasa, ada juga. Namun, untuk sekarang nih Ranger Mas dan juga Gio aku yeah. bisa bilang bahwa dengan tadi keuntungan yang dia amankan, apalagi Nilnya dalam ancaman dan mungkin bakal dikeluarkan flickernya, ini bakal jadi kerugian dan... dan ...mantan kosong. Mantan wow. mendapatkan satu buah poin, hujan apa? Pak Bapak, hujan AP. Dan ternyata di sini, dari tim Oni Prodigy, berhasil mendapatkan sebuah keuntungan dengan ada kegagalan yang berhasil dilakukan exchange di atas top lane. Benar-benar dimanfaatkan snowballing yang dikasih kesempatan sama sekali dari T-Money Prodigy. Jara top lane karena satu 2 turret bahkan birunya memaksakan keadaan di arah top lane. Iya Kevin Z benar-benar dipus habis-habisan sama Hypo, surface Lance dan juga Birul. Membuat Kevin C cukup harus berhati-hati. Sementara itu biarpun ada lexi di sana cuman mereka hanya melakukan... King Poking dan juga si King-si King sih sebenarnya. Oke, di Armin Itlan bakal coba diganggu pergerakan dan Fruity Sosro. Kali ini udah ada Turtle game-nya. Belum ada yang merani colek sama sekali. Dan Kemenan besar bakal coba di colek di menit tapi ternyata di beat. Berhasil di lagi. Nil, dua kali terlalu offside kali ini. Dan bakal Nil kehilangan momentum mereka di saat adanya sebuah Turtle. The Minion udah mulai datang untuk mengusir Moraine. dan juga Lexi di belakang sana. Refactors belum dikeluarkan. Tapi ada satu tetangga. Flicker tergurangkan. Wattenshong udah shot! Dari seorang sama, berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Ke BN Israel, sasal berhasil diamankan Dan bahkan ditangkap oleh Bruno Justin. Berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Doppel Gale. Iya, masih ada flicker dari seorang. Jason sendiri kali ini dari service lane. Untuk mundur, gak bisa lagi bertahan. Masih bisa pulang karena ada... Terselah. Terselah. Terselah itu bahaya banget. Momennya Malika sih itu kayak bener-bener dia kaget mungkin melihat Tama yang bahkan tidak keluar sama sekali. Dari ini yang dia tahan. Di turtle juga tadi di fight dia cuma ngepok-ngepok -nge doang, dia cuma pakai shot, Tapi total-total di sini Tama megang 3 point kill. Yes. yes. 3 point kill yang ngebuat dia pernah dan bahkan uh, di atas 4, berapa kalau misalnya batalan itu. Oh, dan Ayah. turun. Jadi ke 4.4, dan di arah top lane biru lagi-lagi bakal coba di GB oleh Hypo. bakal di take care, babysit saja. Sedangkan ada turtle di arah top lane tapi Hypo. ada deal langsung takkan FPL, Justice Pero buka terbuka, winless pointnya, udah terbuka, ada Lexi juga di sana. tapi ternyata Lexi masih level 3, belum ada ultimate dari seorang Lexi. Iya belum ada Wave of dragon ke arah lawan-lawan yang Monter Shocker dikeluarkan untuk melihat pergerakan dari lawan-lawan yang sekarang juga Kevin okay, Z di sana, Fatless mencoba untuk memberikan poke damage karena Niel udah lumayan sakit banget damage nya Objektif gaming ke arah tarret yang pertama Sayangnya sekali tadi Flamshade-nya gak berhasil karena dia ada top lane. Meanwhile, pada pemain Timon Prodigy berhasil mendapatkan <laughs> turret pertama. Dan lihat stiker-stikernya di luar keluarkan. Itu sah -sah, tuh. Eh, Udil. Udil. Udil. Gitu. Tapi tapi melihat tadi ada perebutan gold buff yang sangat menarik. Apalagi Birul yang bisa dibilang mendapatkannya. Iya, untuk mau. Untuk kali ini, mau, mau lebih pasti aja kali mungkin untuk gold lanernya. Karena kita tahu sendiri gold laner di late game bakal ngegendong banget. But the point is, ini perbedaan gold yang sangat signifikan sekali. Roger dari More... Morena tentu belum mendapatkan momentumnya, karena menit ketiga dia berjalan di Malaysia, okay, tama, satu. Oke, diri, ga dia ke cover, sama sekali. Berbaik tersebut, tapi Gemini berhasil menyampaikan dia suara pertama-tama. Membalikkan keadaan dengan gigi, kalau betul jalan Pak Tomten, maka sakar atau mau ada Morena di sana. Seorang diri, Gemini pun ga mau lebih lanjut. Satu kali tambahan, ada killing spree, masih mau lebih. Oh, Dua oh, oh, Lexi, Lexi Seorang ini ke table kill, looking for minion, the tapi ternyata... Oh, oh, oh, oh, oh. berhasil menembakkan Lexi. Tiba-tiba ada indikator hijau dari sir fit lens dan ini. Itu langsung digunakan begitu saja. Tapi kali ini invasi jungle. Ini yang paling aku benci sebenarnya. Kalau misalkan satu tim udah mendominasi apalagi di bawah menit yang kelima. Mereka pasti bakal langsung melakukan invasi jungle dengan cepat. Iya pasti mereka langsung colong-colong jungle milik lawannya dan benar aja. Servet Lens bisa mendapatkan satu Jungle parvo milik seorang Morena. Dan Turtle menjadi objektif berikutnya bagi Servet Lens. Tentu saja ada Neil yang mencoba untuk melakukan damage di sana. Dari Justice, sekarang Rasmus Ramiu. Satu yang berada Justice, tapi dibalikkan dengan Yinka. Morena gak bisa pulang, mau jadi goyang. Membalikkan keadaan, terserikala sudah tumpah. Doppel kill, all kill, for triple kill. Tapi Malika is coming. Ingat, Malika seorang Pak Winto bisa saja membalikkan keadaan. dan tiga player dari tim Morena. Lihat ternyata kenal kau strike yang gak berhasil dikeluar. Ke iya masih bisa memukul mundur empat player dari Onyx Prodigy kali ini udah dapat turtle juga Oke sudah dapet 605 dari survey plan tentunya ini menjadi bahaya sekali bagi tim XCS when XCN West Bandit dengan dua berbanding 12 berbanding go juga 6000 ini berat banget sih di early seperti ini, Monteshawka dikeluarkan untuk memberikan Legend ke arah lawan-lawannya. Oh Tama, dia ada Battleland, ada viral di sana, bakal coba take care lagi. Hey, Poo is kali jue. ini. Cue gak berhasil melakukan siapapun di sana. Dari Pearl Justice nya wasting, tapi empat player nya terkena, oh. satu bagi game over time. Tama masih mau lebih, 2 upgrade yang udah dikeluarkan. Tapi Flea menyelamatkan suara Tama di sini. Dua short skill sudah hilang dari Team Legend, bahkan. Oni coba kehilangan dia yang over di arah Midland. ini coba untuk dapetin satu 2 mid dan gak berhasil sepertinya. Iya, masih coba untuk dan terlebih dahulu. Belum mau ambil inisiasi terlebih dalam. Karena kalau kita lihat dari nya juga harus sepertinya pulang. Darah dan mananya juga udah mulai sekarat. Udah mulai poke lagi ke arah purple buff milik seorang Morena kali ini. Alright, di arah purple buff. Bangun coba diinvasi. Tapi sepertinya dari tim Oni Prodigy ada informasi dan ada komen untuk mundur karena para pemain dari tim oni prodigy dari viral tentunya salah satu hardcore nya punya darah sakaratul maut Hi, pun sebagai tanknya gak cukup baik kalau dia memaksakan tim federal Farfall, tapi Gemini kami, revive tadi keluarkan, menunjukkan mm. soal cabut di final justice, revive soal final justice The revenge sekali ini, dipalihkan keadaannya, vengeance pun gak kuat, tapi balas dendam dilakukan dari tim Onig Prodigy. Sudah seperti dewa ya tadi, godlike dari soal setelah tujuh kill, nol death dan juga lima assist, mengerikan sekali jungler dari Onig Prodigy kali ini. sebenarnya kita lihat neil yang udah cukup offside juga, Malika mencoba menambahkan satu po di sana, wah, weng. Dari seorang biru harus pulang. Sakit banget dia mencari keluarkan, tapi ada turtle yang terbuka untuk tim unik Prodigy dari SCN West Bandit. Mereka terlalu jauh untuk melakukan kontes. Tapi kalau misalnya bisa duornat, orga or kenapa enggak gitu, Profesor Kade? Iya, tadi kamu ngomong duornat? Kan? Iya, pengen ngomong duornat. <laughs> saya kelakuin <guluh> atau enggak sama sekali. G iya. Tapi lebih banyak kayak dua or sekaligus kayak sekarang gini Ini ya, lagi private setelah di keluarkan oh, di jungle bottom lane tapi ternyata red buff-nya bakal dikasih dan pelan damage. Berhasil mendapatkan Daniel tapi ternyata shutdown didapatkan dari seorang Hypo, seorang pemain dari tim Odin is so wild Star Bidahulu. Perfect land pun yang udah punya Orrest juga. Turtle buff dia enggak mau greedy, dia enggak mau dapetin lebih karena dia tahu hypo sudah tumbang. Iya kalau Hypo jatuh Bang siapa lagi yang bisa mensupport dia nanti di depan. Oh. Sementara itu kalau kita warrior ada Malika boots. dan juga Niel dan Lexi mencoba untuk menyerang ke arah Gemini. Gemini juga melakukan um, pertukaran roster tadi ya. Pertukaran tugas dengan Hypo yang tadi masih jauh di atas, dia berganti tugas untuk melihat pergerakan-pergerakan dari lawannya. Nah, itemnya silakan Profesor KB. Bahkan sampai kali ini melihat Birul yang tadi ngamanin satu buah warrior boots kayaknya dia lebih respect untuk 3 mili damage dealer dari SDN apalagi mengingat kalau misalkan untuk itemnya dia baru satu armor berarti dia bisa jadi ke arah brute force abis ini dan kalau misalkan dari servite lands habis endless battle wajib banget dia memiliki satu buah queen swings tapi hmm. di arah Midsana Niel udah setelah position Di final justice yang oh. gak udah kira siapapun Tapi semua damage sudah mulai masuk Hero Overture pun sudah dikeluarkan oleh serat sama Kevin Z harus mundur Walaupun seorang tamus. Tapi ternyata ojek payung dari Tama Terlalu besar damage-nya kali ini Benar banget, besar banget damage-nya ini Kalau kita lihat 30 detik sebelum Lord Yang pertama akan hadir Akan menjadi petaka oh, sekali Yang dimakan kali ini Tama di depan sana ada Brave Fighter Langsung oh. lejup dari dia Bagaimana service build land Coba melakukan Ken Montek Tapi ternyata gak beraselis orang nil, bahkan para pemain dari tim Monique mereka mau orange buff lagi dan dia pengen lebih, pengen dapat double combo, oh. hemat tiar bottom lane. Udah tajir melintir banget dari tim Monique Prodigy kali ini, berbedanya hampir hampir 10.000 gold yang terjadi. Tentunya syurvetless udah tajir banget, birul tajir, tamat tajir, semuanya udah hampir memiliki item-item yang akan menjadi target mereka dan ada Montessioca dikeluarkan oleh seorang servit lain sana untuk lihat pergerakan musuh. Objektif karam hey, project ini, Rejective Seorang Lexi, tapi ternyata di sana, masih bisa kabur. Heppo nya di pukul mundur, itu saja. permain pemain dari tim Moni belum ada bisa meng-cover. Dan Tama hanya melakukan satu payung saja. menggetak para pemain dari tim Exchange West Padding. Tapi oh, ternyata, freestyle dulu bos gak berhasil kali ini. Karena mengincar yang salah, tidak mudah flicker lagi. Baru akan coba di engage oleh tim Oni Prodigy yang gak mau pulang, maunya digoyang di arah jungle. Benar banget langsung objektif. Kita lihat sir lanes bertemu dengan biru. Langsung aja poke arah Lord yang pertama bersama dengan Hypo di situ. Harus ada defensif yang baik dari tim XSR yang bandit. Kalau enggak, ini mereka bisa langsung kehilangan satu poin penuh. Yes, Antiquirast yes. ternyata jadi lupa pak adik ras, dari Gemini Emang, Gemini. emang dia ya sih lebih tepatnya Daripada Hypo ya Aku bisa bilang bahwa sebenarnya Gemini lebih optimal Kalau misalkan dia yang tahan badan di depan Karena kalau misalkan Hypo Kalau untuk sekarang apalagi untuk yang Silvana setelah di nerf, Emang dia lebih optimal di damage dari Spiral Stranglingnya jadi hmm. dimanfaatin aja sama Tama harusnya. Jadi combo habis itu kalau kombonya udah masuk ya mau ngomong mau Hai punya harus mundur dan emang yang ada di depan mau enggak mau Gemini yang misalnya. Dan Gemini juga sangat uh, capable banget. Saya setuju dengan adanya kata profesor tadi kenapa? Karena Gemini itu punya lifestyle yang cukup besar. Dan dia kalau habis dihabek-habek dan sayapnya nyala itu bakal lebih balikin keadaan kasarnya. Horskale yang oleh tim MESC sudah keluar. Tapi dari seorang Gemini masih mampu untuk menahan damage-nya. Sedangkan Mountain Shark telah dibuka Pada pemain dari Tim O'Reilly Gizpon sudah tahu. keberadaan dari Tim MESCN. Bahkan di arah Midland. Ini biternya sudah diamankan seorang biru. Di top Topland pun Bapak Lundetor Hormat akan coba difokuskan. Dan bakal diambil begitu saja. Dan pada kontes sama sekali. Dari Tim O'Reilly Prodigy sudah di Bapak, Lump, udah mulai masuk. Tapi ternyata Lord masih bisa kembali. Gitu saja setelah keluar highpo di depan sana Brave Fighter bahkan -be memberikan gandan Panther Captain di benteng ras hartilah the essence Ohnic Esports mengamankan game yang pertama. benar banget, 1-0 oh, yang diamankan oleh Ohnic Prodigy yang dilihat-lihat tanpa ada gangguan yang signifikan ketika tadi Lord berhasil masuk ke arah top lane-nya. Ini perlu diperhatikan sekali sih defensif dari tim XEN West Bandit mereka harus segera ber Komunikasi dengan lebih baik juga, mengatur strategi yang lebih baik, gameplay yang lebih baik. Sebelum nantinya mereka kehilangan poin-poin yang lebih berarti karena kita udah masuk ke arah midweek.